mana rumah kita nih deh? di situ. Belok sini. ya. Dia ada lampu. ya, bentar. aduh gelap nih, gimana nih? sampai di rumah. Oh, bentar lagi nyampe rumah. hilang Bapak, bintangnya. tembak dulu. Tembak. jangan itu. Ya, jangan. bintang polisi. Ya, itu ada sekarang kita dapat bintang 5 kejar sama-sama polisi. ah kan? ya kan tuh teman-teman. Kita sudah tidak ada polisi lagi. Coba kita apa ya? Coba lihat. Pagi. Okay. Oh, siang lihat ya, teman-teman. Siang nih, Siang. Oke, okay. ah ini tengnya. Dari siang nih, ya, Mbak. Siang. Ah ini tengnya, teman-teman. Buat tembak okay. dulu. Tembak. Tembak, tembak, tembak. Tuh. Kan, nanti kena. Ah, kan ada bintang lagi ya, Dek. Aduh. Oh, kena orang. Sama orang itu, tabrak orang. Ah, ini dadu atan kita. Ternyata teman-teman. Ba, dua ah, aja. Kepulin. Oke, okay. mana lari-lari? Mana-mana? Mana rumah kita? Oh, itu rumah kita. Cepat, Dude. Masuk. Masuk Dude. Cepat, ba, Pak. Ah, Stop. Oke, okay. disimpan tuh mana simpan? Oke. Okay. Mana simpan? Okay, itu tank kita, udah dua teman-teman. udah banyak. Mana? Di depan mereka. kita. Mereka. Kita dua udah dua mereka. kita curi. Oh, polisinya ingin injar kita teman-teman. Itu. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman. Masuk tenggelul. Kita gunain loh teman-teman. Cepatnya. Ah, tabrak polisi mati, aduh. Ntar aja polisi. Tertembak nih, aduh. Okay. mati kita ah kita angkat kita teman-teman. Waduh -teman. sampai jumpa nanti kita bawa mobil lagi mobil polisi lagi-lagi ya teman-temannya. Ba, coba drone ah, helikopter, jodoh. polisi, jodohi, jodohi. mobil Lula. bajanya Oke okay, teman-teman sampai jumpa dulu. Jodoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.